Ganyem Halo Kita lagi di shelter bus swing so, seperti biasa kita mau Ganyem-ganyem alis mil niemil Mau kemana kita? Ya aja. ikutin aja terus ya Udah. kodek di kemar kita aku suka review di dalam soalnya tempatnya kecil udah gitu uh, agak, -agak ramai gitu nggak sih yang mau makan ini kita review di, di luar gimana tadi makannya? Uh, rasa nggak gurih kalau menurut gue ya uh, pedes, tapi enak uh, ada asin ya. asin gurih sedikit sih uh, agak tapi kalau buat yang suka pedes kita enak banget Pedas, lumayan pedas. Pokoknya agak beda di toko, di restoran Korea yang biasa di mall-mall gitu. Tadi odengnya enak, gue kayaknya enak karena kuahnya tuh, kuahnya gurih-gurihnya, tapi gak terlalu asin gitu. Apalagi, ya? pokoknya pokoknya di, bersih deh. Pokoknya kayaknya bersih gitu, clean gitu. Kamu yang suka makanan Korea mesti nyobain makan di E-Mart. Lokasinya di mana? Di dekat Jalan Pancasquare, Garwa Square, Jalan Wijaya.